Halo assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Bang Emet sang pancong. Kali ini Bang Emet lagi ada di Horizon Pasik. Hmm, Bang Emet lagi pengen nyari makan malam, tapi nggak tahu masih buka apa enggak dekat-dekat sini. Jadi kita lihat apa yang ada di sekitar sini, oke? Okay. Horison Malaya ini jadi hotel langganan Bang Emet kalau pulang kampung ke Tasik, khususnya saat Lebaran. Alasannya, selain hotelnya cukup lumayan, mau sholat id di Masjid Agung pun tinggal jalan. Oke, di depan hotel ini, tepatnya di Jalan Yuda Negara Tasikmalaya, banyak sekali jajanan, dari yang berat sampai makanan ringan. Paling dekat, depan hotel Serong Dikit ada bakso japrik kelihatannya enak. Soalnya ramai terus bahkan sampai malam. Tapi masa makan bakso. Sonoan dikit ada martabak lima yang rame banget signboard dan street bannernya. Sayangnya Bang Emet kesana pas tanggal 3. Dia belum buka. Mungkin tunggu tanggal 5 dia baru buka. Apa sih? Nah, ini yang menarik. Kampung suasana. Kata kakak Bang Emet, pusat kuliner yang satu ini baru banget buka menjelang hari raya Idul Fitri kemarin. Tuh, lihat aja. Karangan bunga papannya masih lengkap. Belum sempat di-take down. Kayaknya Bang Emet mau kesini aja. Tapi, lihat dulu yang lain lah. Geser sana dikit, ada soto seger boyolali. Enak kayaknya seger-seger pas dingin-dingin. Tapi agak aneh sih, masa jauh-jauh ke Tasik, makanannya makanan Boyolali. Di depan resto juga ada Kang Sate, tapi lagi nggak kepengen Sate. Eh, next, berikutnya ada ayam geprek juara, kayaknya boleh juga, tapi ya gitu, lagi nggak kepengen makan ayam, apalagi pedes-pedes, takut mulus. Nah, ada martabak yang bukan nih. Martabak San Francisco. Sering denger sih. Reputasinya oke mestinya. Tapi, martabak San Francisco mah. Gak usah jauh-jauh kesini. Deket Meruya juga ada. Skip. Di seberang, ada Hore Stick. Kayaknya sih enak. Buktinya rame. Mungkin harganya juga Hore-Hore. Tapi pas Bang Emet lewat, Kursinya udah pada dijungkir balikin sama karyawannya. Udah habis dan mau tutup kelihatannya. Ya sudahlah, nggak stick juga. sonowan dikit, ada mutiara seafood. Kayaknya enak, tapi nggak yakin harganya murah. Jarak tasik ke laut terdekat itu minimal 3 jam perjalanan dan biasanya macet parah. Nggak kayak di Jakarta yang tinggal ngesot doang, udah sampai ke laut. Anyway, nggak dulu ah. Nah, di seberangnya ada wajan. Maksudnya wajan di sini adalah warung jajan. Tapi kalau nyari wajan meneran, ya pasti ada di situ. <laughs> Food court yang satu ini juga kayaknya udah mau tutup. Soalnya udah sepi dan kelihatannya udah pada beres-beres. Malah rental skuternya yang rame banget. Di seberangnya, kesanaan dikit, ada sop kaki kambing dan sapi khas Jakarta. The next. Terakhir, di ujung sana ada nasi goreng pete. Lumayan menarik juga, kayaknya ada leseannya kalau mau makan di sana. Tapi nasi goreng pete mah gak usah jauh-jauh ke sini. Kayaknya Bang Emet balik lagi aja lah, pilih makan di kampung suasana tadi aja deh. Sebenarnya agak ragu sih, Bang Emet mau makan ke sini sendirian, soalnya malam-malam lagi. Bocah Emet nggak mau ikut, dia milih makan room service di hotel sementara Nyonya Emet lagi meeting sama prospeknya. Agak aneh sih, Bang Emet yang keren, klimis dan kinis-kinis gini, makan malam di tempat yang kayak gini, yang lagi hits, sendirian. Anyway, setelah melihat opsi yang ada, kayaknya ini yang menarik. Dan benar aja, begitu Bang Emet sampai ke TKP, wah, tempatnya cozy banget dengan alunan musik seruling khas Sunda. Tapi ya aneh aja rasanya, makan ginian sendirian. Dan bener aja, pas ketemu waiternya, dia bilang last order udah lewat. Bang Emmet kesana jam 8 sebenarnya, tapi makanannya udah habis. Waduh. Dengan kecewa, ya nggak kecewa-kecewa amat sih, tapi yang pasti dengan perut lapar, Bang Emmet kembali hunting makan. Dan begitu lewat sekali lagi, ya udah makin pada gulung tikar, maksudnya pada beres-beres mau tutup. Alhasil, di nasi goreng pete si bintang inilah Bang Emet menjatuhkan pilihan. Akhirnya, Bang Emet pun makannya nasi goreng pete. Itu pun nasi goreng pete-nya habis. tinggal mie goreng, tapi udahlah ya. Daripada gak makan apa-apa, angin, kita makan ini aja. Oke, kayak apa? Yuk kita lihat. Ternyata, saudara-saudara, mie gorengnya seperti ini. Porsinya, alama, dikit banget. Tuh, lihat, digeser sedikit, udah kelihatan al spring makannya. Walah, ini sih cuma ganjel doang. Tapi ya nggak apa-apa lah, daripada balik ke hotel dengan perut keroncongan, makan ini aja lah. Hunting kuliner Bang Emmet kali ini, ya gagal lah. Padahal ini episode ke-100, giliran Bang Emmet berhasil melancong, eh gagal kulinerannya. apa oke okay? oke? Sampai ketemu di video berikutnya.